Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada selamat pagi Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Default TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar. Namun sebelumnya para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini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 Menemani santai pagi kalian soal ini, penggembinan kami menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kesayangan kita. Namun langsung disuguhkan persahabatnya dengan kebahagiaan lewat postingannya Bunda Lesti semalam. Bunda Lesti semalam tentunya live tiktok bareng Kak Sania ya, Masya Allah, begitu cantik. Begitu anggun, apalagi melihat senyumnya Bunda Les, bikin adem banget bersahabat ya Saya selalu, dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan selalu dilancarkan, amin Kita lihat juga momen spesial saat Bunda Lesi live tiktok di akun tiktoknya Papa B Ini yang disebut totalitas bersahabat ya Bunda Lesi langsung praktek bersahabat yang jualannya Kali ini Bunda Lesti langsung masak nasi goreng nih ya, hmm, Pas banget nih malam-malam bersahabat Menunya nasi goreng Ini asli buatannya Bunda Lesti kejorah Masya Allah Bunda Lesti emang selalu bikin bangga Selalu bikin kagum dengan apapun yang dikerjakannya Masya Allah Berikutnya juga bersahabatnya ini lebih totalitas banget ya Sampai helmnya pun dipakai langsung saat jualan Masyaallah Allah Les selalu paling bisa buat happy semua orang. Kita doakan ya untuk Bunda Lesti dan keluarga semoga selalu diberikan kesehatan. Begitu banyak para sahabat komentar-komentar positif yang diberikan. Di antaranya dari akunan skor Black di situ mengatakan Lesti kejora kamu wanita hebat katanya tuh wow luar biasa keren banget ya ada juga dari Farida Farida 721 Lesti emang hebat baju terus leslar katanya tuh masya Allah kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik dan kita lihat juga persahabat ada tanggapan dari Outdot Learning Kit di situ mengatakan Bunda El di sini mirip abang El banget kalau melotot katanya tuh <laughs> Masya Allah, doakan yang terbaik pokoknya tadi dalam kesayangan. Semoga selalu memberikan kejutan bahagia buat kita semuanya. Amin. Berikutnya juga bersahabat ya, kita lihat postingan dari Marwa FC. Semalam Pak Bambi tentunya main sepak bola sekaligus halal bihalal bersama tim Marwa. Bunda lesti live di Tiktok, Pak Bambi tentunya rutinitas bersama tim Marwa FC ya, Masya Allah. Apalagi di momen ini Papa Bi bagi-bagi THR berkah barokah pokoknya untuk Papa Bi, mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan berkah barokah selalu. Duh Sudah banyak banget yang ngantri untuk tentunya mengambil THR dari Papa Bi ini, Masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Kita lihat begitu banyak komentar yang diberikan Di antaranya jadi aku nolestan support 2 Masya Allah, Allah Barokah dunia akhirat buat marwah dan ketua kelas idola aku Amin, Masya Allah. Ada juga tanggapan dari umd masyaallah Masya Allah, Allah semoga rezekinya makin berkah papahnya bang El Amin, Allahumma Amin Masya Allah, terbaik katanya persahabat dan ketua kelas pokoknya Masya Allah semoga selalu dalam lindungan Allah diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan dan murah rezeki Amin Masya Allah banget oh sahabat Kita bangga punya idola yang selalu humble dengan siapapun, mudah-mudahan apapun yang dikerjakan selalu dimudahkan dan dilancarkan amin kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat nih ini momen yang tak akan pernah terlupakan sekali persahabat ya tanda tangan di banju ini malah tanda tangan di uang persahabat jadi uangnya disimpan aja nih ya biar jadi momen ini keren banget persahabat ya semuanya ngantri ingin Tentunya punya tanda tangan Rizky Bilar Ini tanda tangannya bukan di baju nih Tanda tangannya langsung di uang ya. Masya Allah berkah, barokah. Pokoknya untuk idola kesayangan kita Masya Allah Luar biasa Hingga banjir komentar yang diberikan diantar dari Sarifah Cahya 69 Masya Allah Bapak Bilar semoga lancar dan sukses Selalu berkah barokah amin Ada juga tanggapan dari Lespa Nusko Rizky Masya Allah hanya orang sirik dengki aja yang nggak bisa melihat kebaikanmu Papa Bi semoga kehidupan rumah tangganya makin sakinah bawaan wa jannah Amin doakan yang terbaik mudah-mudahan doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikutnya sahabat, kita lihat juga nih ini momen kedatangan Rizky Bilar tentunya ke lapangan semalam bawa mobil Lamborghini-nya. Emang makin keren banget nih Bapak B turun langsung dari mobil Begitu banyak wartawan yang sudah menunggu kedatangan dan kehadiran seorang Rizky Bilar Ini keren banget persahabat Pokoknya kemanapun Leslar pergi Disitu ada wartawan yang selalu ngintilin Inilah berkahnya Leslar Masya Allah Kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat di storynya Marwa Papa B semalam juga memakai sepatu barunya persahabat Masya Allah senang banget ketika melihat idola kesayangan Bergabung dengan orang soleh, orang baik mudah-mudahan tetap konsisten Dan semoga selalu belajar dan menebar kebaikan Amin kita masih menunggu kejutan hingga kabar baik dari idola kesayangan. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari leslah tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.